oke okay, teman-teman pada video kali ini sobat akademisi akan berbagi informasi bagaimana cara download uh, e-book digital secara gratis ya kita mulai pertama-tama teman-teman harus uh, menggunakan uh, di Google search nya di sini ketik http s2 barik 2B underscore Oke okay. dot Asia langsung enter teman-teman jadi ini adalah salah satu website perpustakaan digital teman-teman jadi semua ada eh, buku digital ada artikel Nah di sini kita lihat pertama ini ada kurang lebih 6 juta lebih teman-teman untuk buku terus di sini ada 80 juta lebih artikelnya ya ah untuk teman-teman ketika mau mencari buku ya teman-teman nah, bisa langsung klik disini di search di nya ya teman-teman bisa klik search buku apa yang mau cari tapi untuk lebih bagusnya teman-teman uh, daftar dulu sehingga nanti ketika akses uh, buku di electronic library ini teman-teman nah, bisa dapat lebih banyak bukunya jadi pertama-tama teman-teman klik pada menu Sign. nah di menu Sign ini ada dua login itu artinya teman-teman yang tidak terdaftar sebagai member nah sedangkan registrasi nah ini teman-teman yang baru pertama kali menggunakan elektronik library ini jadi teman-teman klik registrasi ya nah di sini tampilan registrasinya teman-teman akan diminta untuk menuliskan email teman-teman ya akan diminta untuk menuliskan email teman-teman terus passwordnya terus nick name or nick jadi nah, nama panggilanlah teman-teman punya uh, nama jadi langsung tulis lalu klik registrasi nah setelah itu Ikuti saja petunjuknya ya. Langsung klik login ya. Nah, kebetulan saya nggak perlu registrasi karena saya sudah daftar teman-teman. Jadi saya langsung klik login saja. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menuliskan email teman-teman ya dan paspornya. Nah, Tugas kotnya di sini itlib.org books ya, langsung klik sign. Nah seperti ini teman-teman e, tampilan elektronik nya ya. Nah pertama-tama teman-teman kalau mau mencari buku tinggal ketik saja judulnya di sini ya misalkan tentang apa ya uh, komunikasi ya buku tentang komunikasi teman-teman nah, langsung klik search oke nah kita tunggu beberapa saat dan ini tampilannya ya teman-teman ini tampilannya buku-buku nah, yang berkaitan dengan komunikasi itu semua akan uh, muncul teman-teman ya nah di sini untuk buku digitalnya tentang komunikasi ini ada 68 buku digital sedangkan artikelnya ini ada 302 teman-teman oke kita coba langsung download salah satu buku ya sudah tunggu beberapa saat. Okay. Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif. Tak pernah <San> ada kita tunggu beberapa saat ya. Nah ini teman-teman bukunya sudah bisa di download. Ini. ini bukunya sudah bisa di download kita tunggu, ya. Bisa teman-teman mengulangi hal yang sama. Dari lagi bukunya judulnya apa? Yang teman-teman butuhkan, lalu ngecharge. Nah, di buku yang teman-teman butuhkan itu ya, akan muncul ya. Eh, kadang buku-buku yang kita cari juga sudah eh, apa namanya, tidak sesuai dengan yang ditampilkan ya, tapi eh, yang serupa dengan judul yang teman-teman akan -teman, tulis dan juga di websitenya itu buku-buku nah, yang serupa itu akan nampak semua teman-teman. Ya, kita sambil menutup. Nah, nanti linknya juga saya akan uh, masukkan di deskripsi pada video ini ya. Ya, ini bukunya sudah bisa diambil teman-teman. Jadi kita klik kita coba buka bukunya. Sudah mulai, nah, bukunya sudah mulai muncul ya. Nah, tinggal teman-teman uh, geser ke bawah, nah, bukunya seperti ini, nah, scan Nah, nah cukuplah untuk teman-teman uh, bisa. -teman daftar untuk referensi, saya bisa mengerjakan tugas kuliah dan lain sebagainya. Terus okay, saya tutup kembali. Nah. Nah, untuk tadi yang di download teman-teman bisa cek kalau teman-teman pakai laptop itu di menu download ya, pasti akan muncul sana teman-teman oke okay, sekian eh, jika teman-teman merasa ini eh, bermanfaat jangan lupa komen dan subscribe ya tapi jangan lupa juga harus teman-teman ketika berdapat harus blog ya, harus blog klik blog Oke, okay, sekian tutorial kali ini. ya. Terima kasih.